di sini ada sebuah un postingan dari Agung sab ber adakor Lesla yang membuka sebuah video Persahabat ya. tentunya Britmes dan Guzman Lesti dan bilar ini sudah kompak ada di kota Bandung Persahabat ya. salah satunya ada kafatin yang sudah standby di Bandung nih tebak mau makan apa katanya tuh persahabat ya Wah Masya Allah luar biasa ini adalah Britmes terbaik Dede Lesti nih persahabat ya yang mudah-mudahan saja untuk acara hari ini diberikan kelancaran kesuksesan Amin ya robbal Alamin. Dan untuk selanjutnya persahabat kita lihat di sini ada momen spesial juga yang kita dapatkan persahabat yang diunggah oleh akun Intense Investigasi yang diperpost kembali oleh akun Leslar Update persahabat ya aduh ini momen cute banget yang kita dapatkan. Dede Lesti langsung digandeng dan dirangkul oleh Om-omnya ya. <gifat> Maksudnya Om Bilar, wow, masya Allah. Melihat postingan ini kita merasa bahagia dan bangga. Mudah-mudahan rumah tangga Dede Lesti dan Kakak Rizky Bilar selalu diberikan kebahagiaan. Dan kita lihat ada kalimat caption yang dituliskan, eh, ada adik Madrasah digandeng sama Om-om, hati-hati culik, katanya, yuk, cute banget ya, para sahabat. Caption dituliskan oleh Les update langsung, "Gue cute, cute banget nih yang luar biasa. Mudah-mudahan bahagia selalu untuk pasangan, pengantin baru, Lesti, dan Rizky." Bilar dan kita lihat, para sahabat ada banyak sekali komentar dan tanggapan dari postingan tersebut, salah satunya dari akun Listiana underscore Lyn mengatakan, "Lebih tepatnya, dia mau terlihat bucin kalau off cam." kalau kakak diciduk infotainment gitu gengsi makanya pada lepas tangan Duh <laughs> cute banget memang persahabat ya luar biasa selalu mendoakan yang terbaik tentunya sebagai fans sejati si Lesla support terus Lesti dan Rizky Bilar. dan selanjutnya juga para sahabat semalam juga kita mendapatkan cikan vitamin manja bahagia ya, dari Lesti dan Bilar. yang berkunjung ke tentunya rumah makan Gunsul di Bandung, persahabat ya Disangkan kurip, Masya Allah Wilujung sumping disambut nih Oleh tentunya Tuan rumah dari Rumah makan tersebut, persahabat ya Masya Allah, etitude dari Keduanya, ini sungguh luar biasa Ini adalah sosok inspirasi Untuk kita semua perhatikan Kakak Bilar, yang cium Tangan kepada Ibu nih, persahabat ya Masya Allah, tepatnya ini adalah Uh, restoran mirip masih milik keluarga dari Lesti Para sahabat yang luar biasa Tentunya ini adalah salah satu contoh yang sangat baik Yang patut kita tiru para sahabat Sopan santun ramah tentunya ada pada Lesti dan Rizky pila Semakin bangga, semakin bahagia mengidolakan mereka berdua Dan kita lihat juga keunggahan berikutnya Wow Langsung digandeng aja persahabat ya Perhatikan tangan kakak Bilar di situ Langsung gandeng dan rangkul Dedek Lesti Kejora para sahabat, ya Masya Allah ternyata kakak Bilar Gak mau jauh-jauh nih dari dedek Lesti Kejora Membuat iri para jomlo aja di malam minggu Para sahabat, ya luar biasa Mudah-mudahan acara hari ini selalu diberikan Kelancaran dan tentunya kesuksesan untuk berikutnya di sini ada versi dari belakang ya, tentunya ini dari depan. Tuh persahabat ya dari belakang atau dari samping ini cute banget ya digandengnya terlihat sangat jelas. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan rumah tangga mereka berdua selalu diberikan tentunya kebahagiaan persahabat ya Tuh, henti henti mendoakan yang terbaik untuk pasangan pengantin baru. Dan kita lihat juga banyak sekali komentar. Dan banyak sekali respon dari para fans, salah satunya dari akun dins arifin mengatakan Pantesan kemarin lewat ke rumah makan sangkan hurip 2 rame banget ternyata ada leslar Wow, <gulis> luar biasa persahabat ya Lebih tepatnya juga, tentunya rumah makan sangkan hurip 2 ini adalah tentunya rumah makan yang penuh cerita cinta Dari dedek Lesti dan kakak Bilar ya Masya Allah kita lihat aja keunggahan selanjutnya Tuh para ya Sangkan hurib yang penuh kenangan Yang penuh tentunya cerita cinta Dari dedek Lesti dan kakak Rizky Bilar Mudah-mudahan bahagia selalu dan selalu diberikan Tentunya kemudahan apa yang dilakukan oleh Dedek Lesti dan Kakak Rizky Bilar. Untuk selanjutnya kita lihat juga persahabat di sini ada sebuah ugan postingan yang mana tentunya ini postingan di channel Youtubenya Kak Melani Ricardo membahas soal Lesti Kejora bersama tentunya Kak Evima Samba persahabat ya. Ada sebuah pertanyaan terhadap Evima Masamba dari Kak Melani apa yang kamu lihat dari Lesti, dirinya bisa sebesar sekarang Yang paling utama tentunya kebaikan dari tidak Lesti Dan tentu, tingkah laku yang sangat sopan dan ramah Itulah yang membuat banyak orang suka kepada sosok dari Lesti Kejora Itulah yang disampaikan oleh Evi Sambah dan satu lagi bersahabat ya Berkat kedua orang tua juga doa yang terbaik serta dukungan dari fans sejatinya, masya Allah, teman terbaik adalah seseorang yang ikut berbahagia melihat pencapaian diri seseorang persahabatnya luar biasa. Kita merasa bangga bahwa Lesti masih banyak sekali yang sayang. Salah satunya dari Evi Masamba juga selalu mensupport, selalu mendukung dedek Lesti maupun kakak Rizky Bilar. Berikutnya kita lihat juga persahabat. Di sini ada momen spesial banyak ketika di channel YouTube-nya Kakak Bilar kemarin persahabat ya yang mana unboxing mainan DDLST Kejora nih. Di sini kita lihat kebahagiaan yang terlihat dari DDLST, Kakak Bilar dan Ibu Rosmala Dewi persahabat. Ada sebuah kalimat nih, main sama temen-temen, Main sama mertua di ini dibenarkan persahabat ya, Masya Allah Yuk yang masih punya orang tua kan ya Masya Allah Tentunya luar biasa, semoga lagi sampai kakek nenek persahabat ya Terlihat sangat akrab, sangat bahagia Sangat harmonis hubungan dari LSD bersama Ibu Rosmala Dewi Alhamdulillah persahabatnya Dan kita lihat juga banyak sekali komentar yang sangat positif Tentang idola kesayangan kita Masya Allah, Tabarakallah selalu doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita dan berikutnya ada info spesial persahabat ya. Yang mana? Tentunya ada video di channel Youtube-nya Kakak Bilar yang di-take-down sudah lama. Muncul kembali persahabat ya. Dede Alwasti dan Kakak Bilar ini main uno bareng katanya tuh. Persahabat ya, terlihat tatapan manja dari awal PDKT juga awal ketemu. Sudah menubuhkan rasa cinta kakak Bilar terhadap seorang Lesti Kejora Masya Allah, tentunya belum nonton Silahkan cus mampir ke channel youtube Kakak Bilar Pas sudah muncul lagi Vlog lama yang tertekdown muncul kembali Itu dituliskan oleh akun Love Unscore Leslar Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya Tetap stay tune dan bantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate selanjutnya. Mungkin ini dulu informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.